Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Yoneko Rubianto dari sekte Mitra Usaha Indonesia pada video kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara membuka rekening perusahaan tapi seperti biasa sebelum kita mulai teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya dan nyalakan tanda lonceng agar tidak ada video-video berikutnya bisa langsung mendapatkan notifikasi mulai saja eh, kenapa sih kita membutuhkan rekening perusahaan yang rekening lembaga ya eh, jadi eh, dalam bisnis ya atau dalam eh, dunia transaksi ya terutama transaksi online yang di mana pertemuan tidak tidak terjadi secara langsung mungkin orang akan lebih percaya. Kalau kita uh, menggunakan rekening perusahaan ya, uh, rekening PT, CP, atau untuk kegiatan uh, sosial gitu, mm. itu untuk lebih bedanya kalau menggunakan rekening yayasan seperti itu dibandingkan kalau harus transfer ke rekening pribadi, begitulah makanya kebutuhan akan uh, rekening yayasan, uh, apa rekening perusahaan ini atau rekening perpajakan ini itu sangat uh, diperlukan. Selain juga ini juga untuk uh, memudahkan dalam pencatatan transaksi, jadi antara rekening lembaga atau rekening perusahaan itu tidak tercampur dengan rekening pribadi Jadi ya, kalau kita menggunakan rekening pribadi ya itu juga tercampur dengan dana-dana uh, dari ada pengeluaran dari si pembelian rekening tersebut oke, ya, nah sama saja sih kalau kita nanti mau uh, buka rekening yang atas nama perusahaan atau nama lembaga Masing-masing bank sebenarnya punya aturan yang berbeda ya mengenai apa teh paket tabungan ya pake -pake, ada yang dalam bentuk euro tabungan biasa dan lain sebagainya. Tapi prinsipnya untuk uh, syarat-syaratnya juga sama. Pertama, umumnya sudah ditetapkan oleh uh, peraturan Bank Indonesia ya. Jadi uh, yang pertama itu kalau teman-teman mau buka rekening perusahaan, rekening lembaga itu teman-teman membawa KTP dan NPWP dari penanggung jawab ya. Dalam hal ini kalau uh, perusahaan biasanya direkturnya. Ya, uh, jadi direkturnya langsung Yang membuka rekening tersebut Datang dengan bawa RTP, RTP Kalau sempama uh, Komisaris atau komanditer itu Bisa nggak sih uh, membuka rekening atas nama lembaga? Uh, tidak bisa Jadi kalau sendirian tidak bisa Tapi kalau sempama nanti berdua itu bisa Jadi kalau komanditer mau dimasukkan Sebagai orang yang bertanggung jawab Pada rekening tersebut itu bisa Tapi tetap datangnya berdua dengan direktur Jadi nanti yang tanda tangan dua orang dan tanda tangan dua orang ini nanti bisa dipilih Uh, apakah nanti yang bisa mewakili atau misalnya mengeluarkan atau penyelidikan Nanti direktornya saja atau komanditarnya saja Atau harus tantangan berdua baru bisa keluar Itu nanti bisa dipilih di bagian Jadi berapa-apa namanya amanonya aturan seperti itu sehingga nanti memudahkan kita dalam langkah transaksi gitu Kalau ya. bagaimana kalau misalnya nanti e, apa namanya? kita mau menyerahkan ke bagian keuangan atau bendahara untuk melakukan transaksi dari tersebut itu bisa nanti ada namanya surat kuasa. Jadi surat kuasa itu bisa dibuat permanen. Jadi salah tadi e, pada orang keuangan atau bendahara lembaga kita eh kita oleh direktur atau ketua atau yayasan ya. Itu bisa lagi uh, mewakili perusahaan atau wakili uh, tersebut untuk melakukan transaksi di bank tersebut. Ya, jadi yang pertama itu ya, karya jenayah jenayah jenayah Lalu kedua adalah jenayah akta perusahaannya ya jenayah itu termasuk jenayah perubahan, jenayah ada jenayah jenayah jenayah jenayah jenayah jenayah jenayah jenayah jenayah SKT jenayah jenayah jenayah jenayah jenayah jenayah jenayah jenayah Uh, untuk uh, perusahaan ya, PT dan CP itu bukan NIP-nya, nomornya perusahaan, NIP, kemudian yang kelimanya adalah siup uh, ya, atau surat izin usahanya ya untuk, apa namanya untuk PT dan CP, kalau yayasan mungkin bawa izin operasional, tapi kalau yayasan itu sebenarnya NIP juga boleh, ada beberapa pakaian, NIP saja juga sudah bisa. Kemudian NPWP dari lembaga tersebut ya NPWP CP atau NPWP nya atau NPWP yayasannya kalau itu memang yayasan. Lalu yang terakhir adalah surat keterangan domisili. Surat keterangan domisili ini bisa dari kelurahan atau ini bisa menggunakan izin lokasi yang dari OSS ya. Nah ee, jadi saja yang ada butuh ya jadi yang ada butuhkan yang harus kita bawa adalah ini, muka rekening perusahaan ini tujuan uh, ini kita jadikan sebagai paket konkret ya kalau di jasa legalitasbandung.com itu jadi uh, jadi paket konkret kita jadi uh, dengan mengambil paket ini teman-teman sudah bisa paling jelas sudah bisa memiliki inisiatif untuk buka rekening pusat okay, seperti apa nanti sekali lagi perihal paket ini teman-teman bisa kunjungi saja jasa legalitasbandung.com atau untuk itu untuk biar untuk bentuk raya ya sedangkan untuk Uh, yang boleh tapi bisa kunjungi lagi lewat Ya terima kasih banyak sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan karena kita juga akan bahas tentang seputar jawa sahari dan jawa lainnya. Makasih banyak terus buat anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.